Halo Mom Tubi. Menjelang melahirkan pasti banyak banget yang perlu dipersiapin untuk menyambut kelahiran si dedek bayi. Nah, jadi selain kebutuhan si dedek bayi, kita juga perlu mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan oleh mami nanti setelah melahirkan. Jadi, di sini saya akan sharing perlengkapan atau kebutuhan mami yang harus dipersiapkan sebelum melahirkan. Oke, okay, ada pembalut Uh, nifas, ya, jadi ini pembalutnya agak gede dan panjang. Di sini size nya 45 cm, merek Softex ya kalau punya saya. Dan ini isinya 12 piece. Jadi ini penting banget disiapin ya mam supaya setelah melahirkan bisa langsung dipakai. Yang kedua ada stagen ataupun korset ataupun gulita. Yang punya saya ini model peretak ya. Jadi lebih gampang aja dipakai. Nah, ini saya bawa di rumah sakit uh, waktu bersalin. Jadi, setelah melahirkan, boleh langsung dipakai. Minta tolong sama susternya, pakaiin korset ataupun gurita. Uh, sebenarnya, korset itu banyak modelnya, ada yang ikat ataupun korset kait. Jadi, saya memilih pakai yang paling praktis, yang pakai perekat, ya. Jadi, gampang dipakainya. Selanjutnya siapin uh, nursing apron ataupun penutup menyusui jadi buat mami yang berencana untuk menyusui dedek bayi habis lahiran uh, siapin ini pakaian ataupun penutup menyusui ini biasanya digunakan kalau lagi di tempat umum menyusuinya dan pilih kain yang benar-benar dingin dan gak panas dan juga jangan tebal-tebal ya supaya babynya itu kalau lagi menyusui itu nggak kepanasan di dalam. Selanjutnya ada ini, ini adalah breast pad. Breast pad itu fungsinya untuk menyerap cairan ataupun asi yang menetes keluar dari payudara. Ya jadi siapin ini juga ya buat mami yang berencana untuk menyusul juga. Jadi bentuknya kayak gini nih. Ini bisa dibuka, dibuka jadi bulat kayak gini bentuknya. Yang bagian penyerapnya ini di taruh di bagian dalam dan di belakangnya ini ada perekat ada ada lemnya. Jadi selain yang respect sekali pakai aku juga punya breast pad kain. Nah, jadi nggak boros ya. Pakai breast pad kain juga bisa. Ini bisa dicuci terus dikeringin dijemur habis itu bisa pakai lagi. Ya, jadi terserah mami boleh pakai yang sekali pakai ya ataupun pakai yang kain. Tapi kalau menurut saya lebih bagus deh serap yang si breast pad breast pad sekali pakai ini ya. jadi saya lebih milih pakai jadi, yang ini selanjutnya siapin breast pump punya aku breast pump elektrik merek spectra ini double pump jadi ada dua corong untuk mompa asinya dan aku juga punya breast pump silikon merek HK aku pakai banget sih buat aku lain breast pump elektrik ini Kalau di rumah itu sambil Nyusui dedek bayi Sambil pumping pakai breast pump silikon Soalnya itu praktis banget Dan juga gampang banget nyucinya Jadi aku seringnya pakai breast pump silikon Selanjutnya ada kantong asi Kantong asi ini Merek gabak ya. Ini digunakan untuk Menyimpan asi perah di dalam kulkas Jadi selain kantong asi Yang ini hanya bisa digunakan satu kali habis itu dibuang kalau udah kepake ya. e, bisa juga mami siapin botol untuk nyimpan asiprah jadi itu biasanya ada juga yang jual dia ada botol kaca ataupun botol plastiknya selain yang kantong plastik kayak gini kalau yang botol itu bisa dicuci terus dipakai lagi kalau ini dia hanya sekali pemakaian terus kalau udah pakai dibuang langsung jadi untuk lebih hematnya saya rekomend untuk pakai aja yang botol. Selanjutnya ada cooler bag, ini cooler bag merek Unimam. Uh, jadi ini fungsinya untuk menyimpan asi perah kalau lagi nggak di rumah. Ya kalau nggak di rumah saya biasanya keluar bawa ini. Uh, terus di dalamnya ada ice gel ataupun ice pack kayak gini. Ini taruhnya di kulkas. Nanti kalau udah keras dimasukkan ke dalam cooler bagnya. Nah, nanti perannya bisa disimpan di dalam tas ini. Biasanya untuk ketahanan asipra di sini, pastinya dia lebih lama dibanding disimpan di dalam suhu ruangan. Jadi kalaupun pakai ini sampai rumah itu harus langsung keluarin asinya dari. Jadi kalaupun pakai ini kalau sampai rumah. Nah, jadi kalau mau pakai ini, nanti kalau udah sampai rumah, ASI perannya itu harus langsung dimasukin ke dalam kulkas ya. Soalnya ini tuh uh, suhu dinginnya itu beda sama suhu dingin di kulkas. Jadi pastinya untuk nyimpan ASI itu lebih baik uh, disimpan di kulkas. Ya, kalaupun lagi keluar bisa pakai ini jadi uh, ASI bisa lebih bertahan lama. Jadi selanjutnya ada bra menyusui punya saya modelnya itu yang kancing di depan. Jadi kalau mau menyusui tinggal buka aja. Gampang banget ya. Ini siapin agak banyak ya, Mam, soalnya bakalan dipakai tiap hari. Ini ini kalian pasti tahu ya, ini adalah kain jarik. Kain jarik untuk gendong dedek bayi. Kalaupun mami yang gak pandai make ini, boleh juga pakai geos gendongan geos ataupun yang ada ringnya. Jadi, itu lebih gampang pakainya. Nah, kalau saya sih lebih suka pakai yang geos karena lebih gampang. Tinggal kalungin aja di leher, terus bisa langsung dipakai untuk gendong baby. Dan yang terakhir, buat ibu yang mau menyusui juga, jangan lupa untuk siapin vitamin ataupun multivitamin untuk ibu menyusui kalau punya saya black, merek Blackmores ya mam ini untuk uh, ibu hamil dan juga ibu menyusui jadi ini fungsinya bisa memperbanyak uh, produksi asi juga meningkatkan kualitas asi jadi siapin vitamin uh, untuk ibu menyusui supaya nanti kualitas asi lebih baik oke okay. jadi tadi itu semua perlengkapan ibu setelah melahirkan yang perlu dipersiapin sebelum akhirannya uh, semoga video ini bermanfaat buat mami atau mom to be jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini kita jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa